Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Alfaris Masih Di video kali ini, saya akan membahas tentang Pertanyaan-pertanyaan menarik yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar Pertanyaannya antara lain adalah Di saat kita melakukan telepati, kita menggunakan musik Tetapi kenapa kita selalu mengantuk, merasa ngantuk teman-teman itu kenapa pertanyaan selanjutnya kurang lebih seperti di saat kita melakukan telepati bisa nggak kita sambil melihat foto target atau gambar target dan pertanyaan yang lain adalah bagaimana target bisa tahu kalau itu kita dan beberapa pertanyaan yang lain juga teman-teman yang akan saya jawab tetapi seperti biasa teman-teman, sebelum saya membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena kedepan nanti masih banyak video-video menarik yang akan saya bahas. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan telepati yang akan saya jawab. Oleh karena itu teman-teman, Jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, teman-teman semua yang sudah nonton video-video saya, sudah like video saya, sudah share video saya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas tentang Pertanyaan-pertanyaan menarik ini yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu di saat kita melakukan telepati, kita menggunakan musik. Kita menggunakan musik untuk telepati, kenapa sih kita selalu merasa ngantuk? Kita selalu merasa ngantuk, itu kenapa teman-teman? Pertanyaannya kurang lebih seperti begitu. Jadi begini teman-teman, kenapa kita merasa ngantuk? Teman-teman, musik itu membantu kita untuk lebih rileks di saat kita melakukan telepati. Membantu kita untuk lebih santai agar kita nyaman dalam melakukan telepati. Musik membantu kita untuk lebih menikmati pesan yang sedang kita gambarkan di pikiran kita jadi ketika kita membayangkan pesan kemudian di situ ada musik dan apabila pikiran kita lebih merespon musik maka efek sampingnya adalah ngantuk karena musik bisa membuat kita lebih rileks santai nyaman teman-teman kalau pikiran kita lebih merespon musik ketimbang pesan yang kita gambarkan maka kita akan merasa ngantuk jadi teman-teman usahakan Teman-teman pikirannya lebih merespon kepada pesan yang ingin teman-teman kirim. Pesan yang teman-teman sedang gambarkan di pikiran teman-teman di saat teman-teman melakukan telepati. Jadikan musik seolah-olah membantu teman-teman untuk menikmati pesan itu yang sedang teman-teman gambarkan di pikiran teman-teman. Seperti itu teman-teman kita masuk pada pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua nih seperti ini teman-teman kenapa kita harus membayangkan dia yang sedang melamun seolah-olah sedang memikirkan kita pertanyaannya kurang lebih seperti begitu saya pernah uh, bahas pada video telepati bagaimana cara kita membuat seseorang rindu di video itu saya Katakan kalau kita membayangkan uh, target, seolah-olah target itu sedang duduk melamun sambil membayangkan tentang kita, sambil memikirkan tentang kita. Kenapa gambarannya seperti itu? Kenapa gambaran yang saya jelaskan seperti itu, teman-teman? Karena begini, teman-teman. Di dalam telepati, apa yang kita gambarkan, Itulah yang akan target rasakan. Kalau kita gambarkan dia sedang duduk melamun, seolah-olah sedang memikirkan kita, maka gambaran itu akan target rasakan. Dia akan merasakan kalau dia ingin duduk dan membayangkan tentang kita. Dia ingin duduk dan memikirkan tentang kita. Kurang lebih seperti begitu, teman-teman. Karena apa yang kita bayangkan, itulah yang akan target rasakan Hal itulah yang akan menjadi keinginan target. Dan kalau menurut saya, teman-teman, gambaran itu merupakan sebuah gambaran yang mungkin, menurut saya, bisa bertahan lama di pikiran kita. Ketimbang kita membayangkan kita seolah-olah menjadi dia yang sedang merindukan kita sendiri. Memang dua-duanya bisa, tetapi menurut saya yang lebih enak kita bayangkan, kita gambarkan di pikiran kita adalah kita seolah-olah melihat dia sedang duduk melamung sambil merindukan kita, memikirkan tentang kita. Seperti itu. Tergantung teman-teman, teman-teman lebih enak yang mana, lebih mudah yang mana, teman-teman bisa lakukan. Dua-duanya bisa teman-teman oke teman-teman kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya yaitu bisa tidak ketika kita telepati kepada seseorang kita sambil melihat fotonya atau gambarnya foto target atau gambar target bisa tidak tentu teman-teman bisa melakukan telepati sambil melihat gambar atau foto, bisa teman-teman tetapi kalau teman-teman tidak biasa teman-teman akan kesulitan. Kesulitannya di mana? Ketika teman-teman sambil melihat foto atau gambar target, teman-teman akan kesulitan untuk membuat sebuah gambaran atau membuat sebuah cerita di pikiran teman-teman, yang dimana cerita sebuah adegan mungkin dia jatuh cinta sama teman-teman. Teman-teman akan kesulitan. Kesulitannya di mana? Teman-teman sedang melihat foto sambil membayangkan sebuah cerita di pikiran teman-teman atau sebuah pesan berupa cerita pendek itu agak susah, karena pandangan teman-teman berada pada foto yang diam. yang teman-teman harus lakukan menurut saya, teman-teman cukup tahu wajahnya seperti apa dan Teman-teman lakukan telepati tanpa melihat atau teman-teman pejamkan mata sambil membayangkan sebuah cerita atau pesan yang teman-teman inginkan. Teman-teman gambarkan cerita itu di pikiran teman-teman dengan menggunakan sosok yang teman-teman sudah lihat, teman-teman sudah tahu. Seperti itu. Kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bisa nggak kita telepati kepada seseorang yang jauh teman-teman telepati itu tidak mengenal jarak target mau jauh atau dekat itu bisa dia mau ada di negeri orang negara lain pulau lain pulau seberang kota seberang desa lain tempat lain itu bisa telepati tidak mengenal jarak pesan yang ingin teman-teman sampaikan melalui telepati pasti akan sampai kepada target yang teman-teman tuju. seperti itu selanjutnya teman-teman kita masuk pada pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ini cukup menarik yaitu bagaimana target tahu kalau itu kita pertanyaannya seperti itu jadi begini teman-teman, di dalam telepati ini target tidak akan tahu kita sedang telepati dia. Di dalam telepati, target biasanya tidak tahu dia sedang ditelepati. Karena pesan yang masuk kepada dia, dia menganggap bahwa itulah keinginannya. Apa yang dia rasakan itu, dia menganggap bahwa itulah keinginannya sendiri seperti itu jadi target tidak akan tahu teman-teman bedanya komunikasi telepati dengan komunikasi pada umumnya itu salah satunya seperti pada pertanyaan ini kalau komunikasi pada umumnya biasanya target akan tahu siapa yang menyampaikan pesan dan apa pesan itu sedangkan pada telepati target tidak akan tahu Siapa yang menyampaikan pesan, target hanya merasakan pesan yang dia sampaikan. Dan target menganggap bahwa apa yang dia rasakan itu atau pesan itu adalah hasil dari keinginannya sendiri. Seperti itu. Bedanya komunikasi telepati dengan komunikasi pada umumnya. Salah satunya adalah pada poin ini. Yaitu dia tidak akan tahu siapa pengirim pesan. Seperti itu. Lalu bagaimana target bisa memikirkan kita ketika pesan kita sampai atau masuk pada dia? Teman-teman, kalau telepati ketika kita mengirim pesan, yang kita gambarkan adalah sosok pengirim di dalam pesan itu. Kita memikirkan pesan itu, ada sosok pengirim di dalam gambaran itu apa yang kita gambarkan itu akan dirasakan oleh target sehingga target bisa memikirkan seseorang yang dimana orang itu telepati kepada dia seperti itu oke teman-teman semoga teman-teman bisa paham tentang apa yang saya sampaikan dan semoga telepati yang teman-teman lakukan itu bisa berhasil dan untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab di video berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, al -Faris Masih.